selanjutnya karisma kepada seseorang yang berzodiak pisces. selanjutnya karisma kepada seseorang yang berzodiak aries. selanjutnya karisma kepada seseorang yang berzodiak taurus. selanjutnya karisma yang terletak pada zodiak gemini. selanjutnya karisma kepada seseorang yang berzodiak cancer. Selanjutnya, Karisma kepada seseorang yang berzodiak Leo Selanjutnya, Karisma kepada seseorang yang berzodiak Virgo Selanjutnya, Karisma yang terletak kepada seseorang yang berzodiak Libra Selanjutnya, Karisma yang terletak kepada seseorang yang berzodiak Scorpio Selanjutnya, Karisma yang terletak kepada seseorang yang berzodiak Sagittarius dan yang terakhir, karisma yang terletak kepada seseorang yang berzodiak Capricorn Baik, di sini kartu zodiak yang sudah kita dapatkan, kisahnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh masing-masing zodiak -masing Pertama, support energi kepada Aquarius Selanjutnya, support energi kepada seorang Pisces Selanjutnya, support energi kepada seorang Aris Selanjutnya, support energi kepada seorang Taurus Selanjutnya support energi kepada seorang Gemini. Selanjutnya support energi kepada seorang Cancer. Selanjutnya support energi kepada seorang yang berzodiak Leo. Selanjutnya support energi kepada seseorang yang berzodiak Virgo. Selanjutnya support energi kepada seseorang yang berzodiak Libra. Selanjutnya support energi kepada zodiak Scorpio. Selanjutnya, support energi kepada zodiak, Sagittarius. Selanjutnya, support energi kepada zodiak Capricorn. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak dan karisma zodiak masing-masing zodiak, dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya pertama untuk karisma seorang Aquarius adalah Four of Cup ataupun Empat Piala. Ini diartikan bahwasanya karisma yang terletak kepada seorang Aquarius adalah di dalam kata-katanya yang sangat romantis dan yang sangat manis kepada seseorang ataupun kepada pasangan. Di sini juga bisa dikategorikan bahwasanya Akibat dari kata-kata ataupun mulut manis yang dimiliki oleh seorang Aquarius, itu bisa sebagai senjata ataupun daya tarik dari seorang Aquarius dan yang tersimpan di dalam jiwa Aquarius. Dan untuk support energinya adalah Knight of Cup Secara umumnya Neck of Cup itu diartikan seseorang yang berusia di bawah 30 tahun. Jadi di sini menggambarkan karisma yang dimiliki ataupun daya tarik yang dimiliki oleh seorang Aquarius adalah di dalam kata-kata ataupun mulut manisnya sehingga bisa meyakinkan orang secara tidak langsung. Dan kartu kesimpulannya adalah The High Priestess. Secara umumnya The High Priestess ini diartikan Mahir dalam segala hal, mahir dalam individu, kelompok, maupun spiritual. Jadi, jika The High Practice di sini digabungkan dengan karisma Aquarius menggambarkan. Aquarius mahir di dalam rangkai kata sehingga dipercayai orang lain dan mendapatkan dukungan dari orang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Dan di sini, The High Pertis adalah merupakan seorang Aquarius mahir dalam rangkai kata-kata manis sehingga di situ merupakan daya tariknya. Selanjutnya, kita kartu zodiak, Pisces, dan kartunya adalah. Three of Cups. Di sini daya tarik ataupun karisma yang dimiliki oleh seorang Pisces adalah di dalam segi penampilan. Tidak jarang segi penampilan dimanfaatkan oleh seorang Pisces untuk melakukan indikasi orang ketiga di dalam suatu hubungan asmara. Dan untuk kartu support energinya adalah King of Swords. King of Swords adalah merupakan sosok yang lebih tua dari seorang Pisces yang memberikan masukan kepada seorang Pisces agar bertobat dan kembali kepada pasangan yang betul-betul setia dan benar-benar setia. Dan The High Kritis disini menggambarkan kepada seorang Pisces, seorang Pisces merupakan orang yang mampu bergelut di dalam suatu asmara dengan daya tarik yang ia miliki di dalam segi penampilan. Selanjutnya, kepada seorang Aris, kartunya adalah... Nine of Cups ataupun 9 Piala Untuk karisma ataupun daya tarik yang dimiliki oleh seorang Aris Itu di dalam posisi penampilan dan gaya serta logat bahasa Disitu letak karisma dan daya tariknya Yang tidak jarang meluluhkan hati orang dan membuat orang percaya kepada dirinya Dan di disini Aris merupakan sosok orang yang setia Dan kartu support energinya adalah Queen of Pentacles untuk karisma dan daya tarik seorang Aris merupakan orang yang betul setia dan mendapat dukungan dari pasangan Aris sendiri. Dan The High Kritis sini menggambarkan seorang Aris dan pasangan merupakan sosok yang mampu di dalam individu ataupun bekerja sama di dalam suatu hubungan asmara dengan daya tarik seorang Aris sendiri. Dan untuk karisma dan daya tarik seorang Taurus adalah 8 of One ataupun 8 tongkat untuk daya tarik ataupun karisma yang dimiliki oleh seorang Taurus itu berada di dalam kinerja dan ia suka bekerja sama dengan orang lain disitulah merupakan daya tarik ataupun karisma yang ia miliki dengan giat bekerja dan untuk kartu support energinya adalah kenaik ofan secara umum kenaik ofan itu diartikan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun jadi di sini menggambarkan seorang terus merupakan sosok pekerja keras yang merupakan daya tarik ataupun karisma tersendiri kepada dirinya dan membuat orang sekitarnya mengacungkan jempol serta tertarik akan gaya kinerjanya. Dan The di sini menggambarkan seorang terus merupakan sosok seorang yang mampu melakukan hal pekerjaan dalam bentuk apapun dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya garis kepada seorang gemini kartunya adalah. Six of Swords ataupun anak pedang. Karisma yang dimiliki oleh seseorang gemini yaitu seseorang yang suka berbagi pengalaman dan berbagi cerita kepada orang lain untuk melakukan hal yang positif. Dan di sini merupakan daya tarik dan karisma seorang gemini sendiri dan kartu support energinya adalah King of Cup. Secara umum King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini menggambarkan seorang Gemini memiliki daya tarik ataupun karisma di dalam segi ajakan dan memberikan masukan kepada orang lain untuk menjadi hidup yang lebih bagus dan the high kritis disini menggambarkan seorang Gemini dapat menentukan kehidupan yang lebih daya kepada dirinya sehingga mendapatkan penilaian plus dan menjadi daya tarik dari orang lain dan untuk karisma seorang cancer adalah Ace of Cup untuk karisma ataupun daya tarik yang dimiliki oleh seorang cancer merupakan di pendiam dan rasa malu-malunya disini seorang cancer sangat tidak jarang ditemukan ia akan malu-malu apabila bertemu pasangan dan meminta sesuatu kepada pasangan yang merupakan daya tarik tersendiri kepada dirinya dan untuk support energinya adalah Queen of Cup secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi di disini menggambarkan Daya tarik dan karisma yang tersembunyi di dalam seorang Cancer merupakan disifat pendiam dan rasa malu-malunya terhadap pasangan yang didukung penuh oleh seorang sahabat Pisces sendiri dan Hai di disini menggambarkan dukungan dari seorang sahabat itu menjadi daya tarik dan karisma yang tersendiri yang disimpan oleh seorang Cancer kepada pasangannya dan untuk karisma dan daya tarik yang dimiliki oleh seorang Leo adalah 10 of 1 ataupun 10 tokat data atau karisma yang dimiliki oleh seorang Leo adalah terletak pada kinerja tanggung jawab serta jiwa kepemimpinannya di sini seorang Leo merupakan sosok yang berjiwa kepemimpinan sehingga menjadi karisma tersendiri kepada seorang Leo dan kartu support energinya adalah kenaik opson. secara umumnya kenaik opson itu diartikan seorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun jadi disini menggambarkan Jiwa yang tertanam kepada seorang Leo adalah seseorang yang berjiwa kepemimpinan sehingga menjadi daya tarik ataupun karisma tersendiri di dalam diri seorang Leo dan daya di kritis disini menggambarkan seorang Leo mampu menjadi seorang pemimpin baik di dalam individu ataupun di dalam komunitas. Dan untuk karisma ataupun daya tarik yang dimiliki oleh seorang Virgo adalah Two of Cups ataupun Dua Piala Karisma dan daya tarik yang dimiliki oleh seorang Virgo terletak kepada kepercayaan yang ia berikan kepada orang lain Jadi karisma dan daya tarik seorang Virgo adalah terletak pada ia suka dan mudah memberi kepercayaan kepada orang lain yang sangat dihormati oleh orang lain dan merupakan daya tarik tersendiri seorang Virgo dan untuk kartu kesimpulannya adalah Page of One secara umumnya Page of One itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun jadi disini menggambarkan Seorang Virgo merupakan sosok yang mudah memberikan kepercayaan kepada orang lain, seperti sifat seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun, yang suka memberikan kepercayaan kepada orang lain meskipun tidak dikenalnya, dan The di sini menggambarkan. Seorang Virgo merupakan sosok orang yang mampu memberikan kepercayaan secara langsung dan tidak langsung, dan di situ merupakan daya tarik tersendiri dan karisma seorang Virgo sendiri. Dan untuk karisma dan daya tarik seorang Libra di sini adalah two of ataupun dua pedang jadi untuk karisma dan daya tarik yang dimiliki oleh seorang libra merupakan seseorang yang suka membantu dan relawan terutama di dalam tenaga medis jadi di sini karisma dan daya tarik seseorang libra adalah ia suka membantu tanpa mengharapkan imbalan ia membantu secara sukarela sehingga di sini merupakan daya tarik tersendiri kepada diri seorang libra dan untuk support energinya adalah king of pentacle secara umumnya King of Pentacle itu diartikan seseorang yang usianya sudah matang dan dewasa dan di sini menggambarkan seorang libra memiliki sifat ataupun daya tarik serta karisma tersendiri di dalam kerendahan hati dan ia suka membantu tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain dan The High di sini menggambarkan seorang libra merupakan sosok yang mempunyai daya tarik di dalam kesukarelaan dan di dalam keringanan tangan untuk membantu selanjutnya kita kartu karisma seorang Scorpio dan kartunya adalah six of cup ataupun anak piala untuk karisma yang dimiliki oleh seorang Scorpio itu merupakan terletak di dalam kasih sayang yang tulus ia berikan dan suka kepada anak-anak dan suka berbagi pengalaman kepada orang lain, dan di sini merupakan daya tarik dan karisma tersendiri yang ditanggapi oleh orang lain secara positif kepada seorang Scorpio. Dan untuk support energinya adalah page of Cup Secara umumnya, page of Cup itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Jadi, di sini menggambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang secara ikhlas dan tulus memberikan kasih sayang kepada orang lain bak ia memberikan kasih sayang kepada seorang anak ataupun anaknya sendiri dan the high kritis di sini menggambarkan seorang Scorpio mampu memberikan kasih sayang yang tulus tanpa mengharapkan kasih sayang sebaliknya dari orang lain dan di sini seorang Scorpio mempunyai daya tarik tersendiri yaitu di dalam memberikan kasih sayang yang tulus kepada orang lain dan selanjutnya kita ke kartu Sagittarius dan kartunya adalah three of one ataupun tiga tokat untuk karisma dan daya tarik yang dimiliki oleh seorang Sagittarius yaitu orang yang bijak orang yang cerdik dan orang yang pandai untuk memilih jalan kehidupan sehingga di sini membuat orang salut dan jempol kepada seorang Sagittarius dan untuk kartu support energinya adalah kenaik of pentacle secara umumnya kenaik of pentacle itu diartikan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun jadi di sini menggambarkan seorang Sagittarius mempunyai daya tarik dan karisma di dalam kategori mengambil keputusannya yang bijak dan cerdik untuk kedepannya dan berhaya kritis sini menggambarkan seorang sagittarius merupakan seseorang yang mampu mengambil keputusan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus kedepannya selanjutnya kita ke kartu karisma dan daya tarik dari seorang Capricorn adalah Ace of One daya tarik ataupun karisma yang tersembunyi di dalam seorang Capricorn adalah sifat tanggung jawab dan sifat Memberikan peluang serta memaafkan orang lain, jadi di sini daya tarik dan karisma dari seorang Capricorn adalah sifat tanggung jawabnya, dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memperbaiki diri, yang mempunyai kesalahan kepada dirinya, dan untuk support energinya adalah page of soul. Secara umumnya, page of sword itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun, jadi di sini menggambarkan seorang Capricorn merupakan seseorang yang sangat. Tanggung jawab kepada keluarga, kepada anak, sehingga di sini seorang Capricorn mempunyai daya tarik tersendiri di dalam kehidupannya. Dan the High Priestess di sini menggambarkan seorang Capricorn merupakan sosok yang tanggung jawab dan penuh rasa maaf di dalam hatinya, serta kelembutan hati yang memberikan kesempatan kedua kepada orang lain untuk memperbaiki kesalahan yang ia perbuat kepada seorang Capricorn. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang karisma dan daya tarik yang tersembunyi di antara.